iya kan, uh, saya jadi malu saya tapi belum pernah kesini <tuh>. uh, tadi ada mengatakan bahwa uh, uh, uh, uh, uh, uh, untuk mengajarkan uh, riwayat ini dibagi mungkinkah hilangnya riwayat ini sehingga mengekalkan oleh arah riwayat juga teru dari eh, para hadir atau apa ya pada waktu itu yang melarang orang untuk eh, menghormati Pak Kami karena bukan karena aspek eh, kehadirannya, tapi kan lebih karena apa ya mengkristis, gitu ya. Mungkin tidak ada penghuni itu. Kemudian yang kedua saya sangat senang melihat eh, Datu bismillah itu bagus dan ya, artistik. Gitu. Sekarang kita tidak bisa kembali lagi di makam-makam Mohon makam-makam eh, Islam sekarang ya Seakhir-akhir ini menemukan Nah, apakah ada juga faktor eh, Sudah biasa Yang Habib Muhammad Al-Mundar sudah biasa Yang biasa-biasa Iya, iya Saya pernah lihat di buku uh, Wanita wanita Utama Nusantara yang ditulis di edu, editornya Almarhum Profesor C. Ibrahim Mahfian. Di situ ada foto e, makam Putri Narasih, salah satu latihan sangat bagus dari e, kualang dilukir bertingkat tidak seperti yang lukiran Cina gitu. nah itu juga sudah tinggal reruntuhan dan sekarang makanya sudah terakhir nah ini yang saya sayang tak, justru kebudayaan seperti ini ikuti di langkahnya Uh, saya rasa e semua seperti ini di mana ada kuburan Islam dengan menggunakan crown Belanda dan menggunakan mautis cross dan ada bulan sabit di atasnya ini yang memang ciri-ciri ciri-ciri kultur hibrida uh, yang menjadi konteks kehidupan Pangeran Hasan kan? dimana identitas itu sebelum era modernitas itu masih sangat Surve masih sangat cair dari Mbak Makin juga katakan di mana orang bisa menjadi Arab bisa menjadi Jawa bisa menjadi Aceh bisa menjadi apa saja gitu. tidak harus memilih ini atau itu uh, uh, dan dan bisa mengambil dari sana sini kan ini semua elemen-elemen menjadi satu kesatuan jadi itu yang saya lihat misalnya di, di Kubah yang uh, uh, di, di apa di kuburan yang lain yang kuburannya para wali ini elemen itu sudah tidak ada lagi itu sudah menjadi biasa seperti apa namanya seperti mehrab saja desainnya itu seperti merah bahkan mungkin kalau zaman sekarang ada orang muslim pakai pakai model-model apa namanya tombstone yang seperti ini mungkin bakal dikritik gitu tidak islami lagi jadi sebenarnya apa yang islami dan apa yang tidak itu kan juga juga menjadi pertanyaan bagaimana kita bisa melihat sesuatu itu yang dianggap islami atau tidak dan itu sesuai dengan pandangan masyarakat pada saat itu nah eh, mengenai kenapa sejarah ini dilupakan di, di, di dan saya, saya, saya kalau habaib-habaib kalau itu melarang masyarakat untuk menziarahi Pangeran Hasan saya rasa tidak ya. tetapi bahwa doktrin tasawuf dan doktrin tarekat bahwa anda itu berziarah kepada makam para wali anda tidak berziarah kepada ke makamnya seorang jenderal anda tidak berziarah ke makamnya seorang pedagang anda berziarah ya ke makamnya seorang wali karena di situ anda bisa mendapatkan barokah dan lain-lain jadi buat apa ziarah ke tempat makamnya pangeran Hasan? Mungkin dia bukan seorang wali, mungkin dia cuma pedagang saja jadi dokter-dokter seperti itulah yang membuat mungkin tidak penting untuk datang menziarahi pangeran Hasan kalau misalnya para wali yang kita lihat riwayat-riwayat hidupnya pada saat mereka dikubur mereka meninggal terus dikubur biasanya murid atau para pecintanya yang akan membangunkan kubah, ya kan? biasanya malah bukan keluarganya sendiri, tapi kalau ini kan justru memang secara self conscious si cucu ini, si Sharif Sakura ini membangun kubah yang begitu mega untuk memori kakeknya, untuk untuk apa namanya untuk menjaga memori kakeknya. Nah itu kan berarti karena kalau misalnya tidak dibuat seperti itu siapa yang mau ziarah ke kakeknya dan siapa yang mau mengingat kakeknya? sedangkan orang seperti habib muhammad bin idrus al habsi dimanapun dia meninggal misalnya dia meninggalnya di bogor atau di Jatiwangi, orang akan membangunkan kubah untuk beliau karena beliau punya murid, beliau punya uh, uh, para pecinta dan lain-lain dan orang akan mau berziarah kepada beliau karena beliau adalah seorang yang yang, yang dipercaya sebagai seorang wadi uh, jadi itu yang saya rasa uh, yang terjadi jadi tapi masalahnya adalah, masalah gubah ini yang saya katakan sebagai multiplication of presence itu adalah kita melihat bahwa tiga kuburan yang ada di tengah ini justru dilupakan karena ditambah dengan kuburan dua kuburan jadi artinya selama ini kita selalu berbicara tentang melupakan itu melalui erasure ya kan dihapuskan atau tadi misalnya Pak bilang ditempel Ditutup ya? Ditimpa Kalau ini kan yang menarik dari ini buat saya adalah Gak ada penimpaan Gak ada yang ditimpa, gak ada yang ditutup Tidak ada yang dihapus Kuburan-kuburannya ada semua di depannya Tapi karena semak saking jelasnya Ada di depannya Kita sudah tidak melihat lagi ya, Makanya saya tadi teringat Dari salah satu pernya Edgar Allan Poe kadang-kadang hal yang Paling jelas, kadang-kadang cara paling mudah untuk menyembunyikan sesuatu Adalah menaruhnya di tempat yang paling Obvious Bukan malah disembunyikan Karena apa yang terlalu obvious di depan kita Justru kita tidak tidak melihat Jadi saya melihat bahwa justru Ditambah Kuburan di dalam kubah ini Akhirnya malah uh, Malah yang penghuni aslinya Malah terlupakan Bukan terlupakan tapi jadi tidak terlihat Jadi tidak terlihat tetapi di sisi lain kita juga bersyukur Bahwa Habib Muhammad bin Idrus Dikuburkan di gubay ini Karena dengan demikian gubay ini terawat Mungkin kalau sekarang ini dan keadaannya Keluarga Pangeran Hasan seperti itu Kalau nggak ada peziarah yang datang Untuk menziarahi Habib Muhammad bin Idrus Mungkin gubay ini sekarang udah gak Cantik lagi seperti sekarang ini Dan bahkan Terakhir saya kesana Semuanya sudah di, di Amplas, dibaguskan Dicat lagi dan lain-lain karena ada keluarga dari Habib Muhammad bin Idrus yang tinggal di kota di kota Jeddah di Saudi Arabia dia ziarah datang ke di sini dia ziarah dia lihat gubranya agak ini akhirnya dia keluarkan uang karena dia orang kaya besar di Saudi Arabia dia keluarkan uang untuk renovasi gubahnya dan sekarang gubahnya tambah bagus lagi marmer marmernya tambah kincelong dan lain-lain semuanya sudah baik lagi karena namanya? di ampel namanya ampel gubah. Jalannya ampel gubah, jadi ampel itu kan ada ada ampel delta, ada ampel suci, ada ampel makfur, ada itu kan ganggangnya. Masuk ke ampel gubah itu, ada. makanya disebut ampel gubah karena ada gubah di situ. Karena memang kalau misalnya kita nggak hati-hati, kita cuma kelewatannya tidak kelihatan itu gubahnya. Nah, kalau misalnya setiap bulan Rabi'ul ul Rebusani Rabi itu ada ada acara hall besar, jadi itu penuh ramai Ah ya, saya sedikit komentar tentang mobility ya, tentang kebangcawanan uh, saya tidak tidak secara langsung mengaitkan dengan kebangsawanan abaik di Indonesia tetapi yang terjadi pada abad 7 ketika Islam itu uh, pada awal perkembangannya uh, saya mengingat, saya teringat oleh figur yang sangat kontroversial dalam sejarah Islam namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Uh, beliau terkenal waktu itu karena eksentriknya dan karena politiknya Dan beliau mengatakan begini uh, Saya itu orang orang Nobel, orang bangsawan, Quraisy Saya ini Quraisy Dan saya, Quraisy itu waktu itu bangsawan nah, Dengan datanya Islam, saya jadi lebih bangsawan lagi Dan apalagi sekarang saya menjadi kaisar di Damaskus Maka saya jauh lebih bangsawan lagi dan kalau kita lihat catatan di, di Roma bahwa Mu'awiyah ini ceritanya itu sangat ganteng apalagi kalau dia pakai gamis warna hitam terus kemudian naik otak, dia sangat ganteng nah, artinya apa? ini adalah kebangsawanan awal Islam yang waktu itu dibangkitkan setelah empat uh, Khalifah pertama tetapi ketika masa Abbasiyah, kebangsawanan ini berganti yang asalnya merujuk kepada Quraisy, sehingga ada hati yang sama bin Quraishin. Para pemimpin itu seharusnya dari Quraisy, tetapi ketika uh, dinasti Abasyah, ini runtuh, ganti Abasyam. Kebangsawan itu berganti, yaitu Bani Hashim. Plus, ditambah lagi Persia. Jadi, bangsawan adalah orang Bani Hashim yang juga sekaligus menguasai literatur atau kawin silam dengan orang-orang Persia dan ini juga akan berganti terus misalnya dinasti Fatimiyah ada kebangkawanan lagi dan di Indonesia ini, kebangkawanan ini sangat hybrid ya disebutkan oleh Mas Adi tadi, sangat hybrid misalnya saya menemukan di bukunya 8 figur saya itu ini sangat tipikal uh, Prince Hasan saya menemukan orang Arab dia memonopoli uh, perdagangan di Jakarta di Batavia dia ahli di dalam bidangnya dan sekaligus dia punya posisi tertentu di pemerintahan kolonial belanda. Dan saya kira ini masih masih mewarisi prototipe lama perpanggawanan waktu itu yaitu perpaduan antara agama, politik dan juga penggawaan. Saya kira itu saja dasarnya. Ubah ini sendiri. Awalnya ini apakah darah itu tanahnya milik dari keluarga e, pangeran Hasan, ataukah itu sudah ada sebelumnya? Apakah ubah ini hanya misalkan dimonopoli oleh keturunannya Pangeran Hasan, ataukah itu juga uh, uh, digunakan oleh orang-orang di lain di lain rasnya dia? Misalkan dari uh, siapa? tadi? Muhammad bin Ibrus kok bisa maksudnya bisa masuk Kompleks itu, itu loh. Kalau misalkan kita perbandingkan sebenarnya siapa yang mendobreng di situ? Dalam arti prestis Kalau misalkan uh, dikatakan tadi bahwa Yang membangun adalah syarif, syarif uh, uh, uh, loh, uh, Berarti Ada sesuatu di tempat itu uh, Sebelumnya Yang memang sudah prestis Apakah dulunya kompleks itu Adalah kompleks pemakaman para habay Yang menjadi uh, Ras yang murni dari Nabi uh, itu bagaimana, bro? Misalkan, siapa sebenarnya yang mengambil alih atau yang mendobrak di situ Posis, posisinya? Lalu, yang kedua, persaingan antara ras asli, dalam hal dengan ras di luarnya, misalkan yang dari perdagangan itu, bagaimana? Uh, Pertama, daerah Ampel ini, ya, daerah Ampel dan daerah sekitar Kuba ini, dan termasuk Kuba ini, semuanya adalah dulunya awalnya tanahnya Pangeran Hasan. Jadi kalau saya berbicara sama keturunannya dan lain-lain dan kita baca dari penjelasan-penjelasan George W. itu memang daerah situ itu semua dulu miliknya Pangeran Hasan. Termasuk sang penjaga makam yang sekarang masih ada waktu saya tanyakan, dia juga marah-marah. Ini semua sebenarnya tanah wakaf dari Pangeran Hasan. Tapi sekarang jadi rumah-rumah penduduk, keluar sertifikat, akhirnya jadi milik orang, padahal itu tanah wakaf semuanya. Dan termasuk masjid dan tanah pemakaman di belakang masjid itu sebenarnya sudah adalah wakaf Pangeran Hasan. Haba'ib di Surabaya, 1860 ke sini, Haba'ib sudah mempunyai pekuburannya sendiri, Majanat al-Arab namanya. Sebelum akhir abad ke-19, para Haba'ib yang meninggal di Surabaya dikuburkan di taman di Pesarian Boto Putih. Tempatnya para Ningrat, Madura. Para pangeran-pangeran Madura itu Haba'ib di situ. Gitu. Baru setelah abad ke-19 akhir, abad ke-20, baru mereka mempunyai oh, Tanah wakaf pekuburannya sendiri jadi pangeran Hasan pun menarik. Di saat itu, di mana para habaib di zaman beliau dikuburkan bersama para ningrat Madura, pangeran Hasan justru membuat tanah pekuburannya sendiri yang terpisah dari orang. Nah, kalau pertanyaannya kemudian: "Siapa yang mendobrak? Siapa dua-duanya saling mendobrak?" Di satu sisi, keluarga pangeran Hasan, anak cucu pangeran Hasan. Dengan dikuburkannya Habib Muhammad bin Idrus di Kuba itu akan menambah prestis keluarga dong. ya kan Kubah keluarga, atau ada walinya lagi dikubur di situ. Tanpa mereka tahu bahwa nanti pada ujungnya akhirnya malah justru sejarah keluarganya mereka yang dilupakan akhirnya hilang. Untuk mempunyai dan beberapa raja Islam dulu di Turkmenistan dan lain, -lain itu selalu mengatakan minta dikubur di sebelahnya wali. Minta dikubur di sebelah wali karena apa? Keberadaan wali itu yang seperti saya katakan tadi, ada spiritual osmosis. Seperti hanya kita mau dikubur di dalam madrasah, dikubur di sebelahnya wali juga karena keduanya sebaik madrasah maupun tubuh wali itu adalah tempat penyimpanan uh, uh, uh, kalam Allah, ya, firman Allah SWT. Jadi, tubuhnya wali itu seperti masjid, tubuhnya wali itu seperti madrasah, dimana masjid dan madrasah tempat belajar mengajarkan ilmu, tubuhnya wali juga menjadi tempat penyimpanan ilmu. nah jadi, tapi juga orang-orang yang menguburkan Habib Muhammad bin Idrus di Kuba itu juga mendoplek karena apa? jika jika misalnya seorang Habib Muhammad bin Idrus meninggal di Surabaya kemudian dikuburkan di penguburan yang biasa-biasa saja kok kayaknya kurang pas Memiliki seorang yang besar seorang yang mumpuni, seorang alim, seorang wali maka mereka juga menganggap ya tidak ada tempat yang lebih cocok bagi seorang seprestigius dalam spiritualnya, seprestigius Habib Muhammad bin gubah itu. Jadi artinya gubah itu melambangkan prestis, ya kan? Tapi pemaknaannya prestis saja yang berubah. Jika pada awalnya gubah itu prestis, mewah untuk mengubur dan patas untuk mengubur seorang seperti Pangeran Hasan yang memang sukses sebagai pedagang saudagar dan diplomat, kemudian 70 tahun, 80 tahun kemudian Dubai itu Tetap menjadi simbol prestis Tapi orang yang dinilai Sebagai orang yang prestisius adalah bukan seorang Saudagar atau diplomat Tapi seorang wali Seorang ulama Jadi akhirnya tetap prestisnya itu Sama makanya saya bilang tadi seperti katanya uh, Roland Barthes tadi Prestisnya itu Dulu dikaitkan dengan kekayaan ya kan? Kekayaan itu tinandanya Prestis itu sebagai penandanya, jadi dia menjadi sign ini adalah prestis, tapi kemudian tinandanya ini di dihilangkan ya kan? yang kekayaan ini dihilangkan dan ini, prestis ini, menjadi dasar baru, menjadi tinanda baru, untuk signifier yang baru untuk penanda yang baru, yaitu uh, spiritual uh, uh, uh, uh, apa namanya, spiritual prestis, jadi bentuk prestis itu yang berubah artinya tetap bahwa gubah ini adalah simbol prestis, tetap tapi yang prestis itu seperti apa itu yang berubah, sehingga yang prestis yang dulu dilupakan, gitu kan? Masih? Priok dengan? Kegirangan? ya komentar ya? dong. Iya. Uh, saya paksa ini. Mungkin Habib Aji bisa cerita tentang kasus Subah Priok ya. Uh, itu juga makam Habib kan yang diributkan gitu. Uh, ada satu versi sejarah yang dibuat oleh diinisiasi oleh uh, saya. Gak tahu ini pasti politik uh, pengetahuan ya, tapi ada satu versi sejarah yang mengatakan tidak ada makam di situ sebenarnya. Tapi ingin memperebutkan satu lahan yang luas gitu dan memanfaatkan uh, penghormatan orang terhadap seorang Habib. Gitu, saya lihat uh, kalau dari daftar konsultan sejarahnya hukum otoritatif ya ketemuan uh, sejarah itu nah, ya, saya diminta untuk ikut diskusi di Jogja tapi nggak enak karena uh, isunya masih panas waktu itu dan saya tahu sensitif sekali di kalangan umat Islam kalau suatu tempat dianggap makam gitu nah itu saya nggak tahu dengan kasus uh, Pangeran Hasan ini gitu tapi saya banyak sekali punya kasus bagaimana orang uh, dihabibkan ya dalam tanda petik untuk mendapatkan penghormatan saya punya riset yang panjang sekali tentang kultur visual di lingkungan masyarakat Islam Kita di Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan. Bagaimana kiai-kiai itu misalnya dalam banyak foto ya. Foto itu ditempel dimanapun, di mobil, di rumah. Satu-satunya tempat yang nggak ada foto Habib itu hanya toilet sebenarnya. Ada semua di kantor di mana-mana. Nah memang betul. Jadi misalnya satu contoh uh, uh, Habib Baji juga tahu ya ada Tuan saya ini namanya jauh sebelum pembacaan maulid yang sangat terkenal yang bikin macet jalan di mana-mana itu eh, di Jawa terkenal ya di Kalimantan Selatan lebih populer gitu. Nah, latar belakangnya dihabibkan juga gitu. Lah. Meskipun kontroversi saya orangnya bilang dalam sejarahnya enggak ya, enggak Habib ya, tapi dihabibkan gitu. Lah. Ada banyak lagi yang dihabibkan karena itu tadi nobility tadi didapat ketika orang eh, mengalami penghabibkan gitu. Ada poster-poster ini Habib-Habib terkemuka di Jawa. Nah ternyata ada gambar saya uh, ini itu juga, gitu loh. Nah saya nggak tahu kasusnya ini sebenarnya. Saya kira ada satu proses yang terpotong. Sebenarnya mungkin Pangeran Hasan itu mau dihabibkan, tapi gagal mungkin ya. Saya tidak tahu. Terima kasih. Saya juga mikir mungkin kita akan terkejut. 70 tahun, 100 tahun lagi mungkin makamnya Habib Rizik itu bisa menjadi tempat peziarahan yang besar itu enggak, artinya sangat mungkin sekali dan itu sudah ada uh, presidennya yang model-model seperti itu, itu yang akhirnya justru menjadi orang yang yang memorinya justru lebih langgeng karena kita lihat misalnya orang-orang AKBb bikin demonstrasi di Monas yang datang cuma 1000 orang atau dua ribu orang begitu Habib Rizik ditangkap itu dari mulai penderahan HI sampai Monas itu penuh orang pakai kopiah putih semua karena memang populer dan setiap kita masuk kalau anda bicara tadi masalah masalah gambar setiap kita masuk ke rumah-rumah orang Betawi ya ke rumah-rumah di daerah Cawang di daerah Kebon Kaca di mana-mana itu rumah-rumah orang-orang orang-orang apa Betawi itu semua yang dipasang adalah fotonya Habib Rizieq jadi mungkin di antara kita aja yang berisi kurang populer tapi di antara masyarakat banyak itu sangat-sangat saya terkejut sekali begitu populernya figur seperti eh, Habib Rizieq Mengenai Mbah Priuk, saya juga saya nggak pernah riset mengenai hal itu. Tapi yang saya tahu dari dulu, yang kita tahu dari dulu, khususnya di kalangan Habarib di Jakarta, memang kuburan itu sudah dipindah tahun 97. Pada saat Tommy mau membangun terminal peti kemas, Tommy Sulayatu. dan itu dipindah semuanya kuburan-kuburan di situ ada ada tiga kalau nggak salah kuburan Wakaf Hababid di. Tahun Februari itu, kemudian dipindahkan ke tempat lain di kuburan apa namanya itu? E, ada salah satu pemakaman umum gitu, karena memang mau dilebarkan itu. Malah bahkan banyak waktu itu kiai-kiai dan Habib yang mengatakan itu Pak Harto itu bisa jatuh tahun 98 gara-gara berani-berani mindahin kuburan itu, gitu. Orang menyalahkan seperti itu Tommy karena memindahkan kuburan itu akhirnya jatuh Pak Harto tahun 98 karena memang waktunya itu sangat kecil makanya saya juga heran kok tahu-tahu kemudian kuburan itu tahu-tahu terbangun gubah yang baru, ya kan? yang dibikin sebagaimana caranya biar kelihatan seperti itu gubah kuno, ya kan? dengan pakai melati-melati dan bau harum dan pakai tabut-tabut dan lain-lain. Saya datang ke situ sama Michael Weiner waktu itu kita ngeliat ke sana, cara-caranya itu juga udah nggak seperti kayak makam haba'it Kalau makam haba'it biasanya nggak ada aturan, nggak ada apa-apa. Lain sama misalnya makamnya Wali Songo dan lain-lain itu ya, pakai banyak aturan padahal harus donasi dan lain, -lain. Biasanya kalau makam Habib itu sangat straight forward Masuk ya udah ada yang jaga juga kadang-kadang gitu ya Tapi kalau ini di tempatnya Mbak Priok Gak boleh kita Apa namanya Membelakangi kuburan Gak boleh nyalain handphone Gak boleh ini Terlalu banyak aturan diregulasi Padahal ternyata itu kuburan-kuburan kosong Itu kuburan kosong Tetapi juga yang harus kita ingat kuburan kosong atau yang orang-orang barat biasa sebutnya senotak ya senotak itu kuburan kosong itu juga mempunyai tradisi loh di dalam sejarah islam artinya ada banyak sekali contoh-contoh di mana para ulama itu dulu kalau saya baca di mana mana kimnya beberapa habaib di, di hadromo jika misalnya ada satu orang, satu orang ulama yang meninggal jauh dari kampung halamannya itu keluarganya yang ada di kampung halamannya akan membuat kuburan kosong membuat senotap, agar orang-orang ini semua bisa bersiarah walaupun kosong walaupun mungkin jasadnya ada di laut dibuang di laut, tapi tetap ada kuburan kosong itu sebagai peringatan ya, bisa senotap, jadi kosong, ga ada tetap bentuk kuburan, tetapi ya tetap disiarahin, kalau Jumat pagi, banyak siara dan lainnya. jadi hal seperti itu pun, kuburan kosong atau tidak itu uh, ada presidennya itu di dalam sejarah bahwa ada tempat-tempat kuburan kosong, tapi saya saya setuju dengan anda ini masalah Bakriok ini adalah sebenarnya masalah itu lahan yang cukup luas dan memang sekarang itu deadlock betul-betul karena itu pelabuhan nggak bisa besar kalau masih ada itu sedangkan situ masih bersikeras tidak mau dipindah jadi terlalu banyak kepentingan di masalah itu uh, itu mungkin yang saya bisa komentari saya nggak mengerti banyak mengenai masalah penghabisan ini ya memang menarik sekali uh, tentu yang paling yang paling uh, yang paling mengejutkan adalah penghabisan wali songo yang mana kalau kita pergi ziarah-ziarah ke kuburan-kuburan wali songo itu dulu dan kita baca itu buku-buku tipis yang selalu dijual itu siapa itu karya siapa itu soleh insyaallah apa Umar Hasin dan lain-lain itu yang dijual sepuluh ribuan itu, itu nggak ada itu yang pakai nasab sampai ke Baalawi. Tapi sekarang, kemana kuburan Wali Songo kita pergi? Nasab yang sampai ke Baalawi semua, Iya kan? Bahkan saya pergi ke tempatnya Sunan Gunung Jati, ke kuburan Sunan Gunung Jati ada riwayat hidup Sunan Gunung Jati disertai Ratib al-hadid jadi sejarah sebenarnya menjati, tapi disertai bacaan ratif milik para habaib jadi sepertinya ada satu konflasi, seja, uh, uh, narasi sejarah uh, bahwa asal-usul wali songo yang awal itu yang kita nggak jelas dimana tau sekarang sudah diberikan uh, semuanya gelar ke ipan itu karena semuanya ber, ber, uh, bernasab kepada kaum halawiin dan itu tentu proses yang yang tidak terjadi overnight tetapi itu pelan-pelan melalui imajinasi masyarakat kita lihat misalnya uh, media cetak seperti majalah Alkisah ya, yang isinya tentang habaib semua itu yang covernya pun habaib semua itu menjadi sekarang menjadi sumber sejarah masyarakat orang-orang awam, orang-orang populer pada umumnya mereka membaca sejarah melalui buku itu itu menjadi sumber sejarah sekarang sudah udah sudah bukan sumber sejarahnya, sudah bukan buku-buku sejarah yang betul, tapi justru majalah-majalah seperti al Sadari dari situ banyak sekali. Kalau sudah ada Kiai Besar atau sudah ada orang alim Besar, yang tadinya tidak tahu bahwa dia habaib langsung dikasih nasab di situ, mungkin yang yang paling kontroversial adalah Gus Dur. Yang akhirnya habis Lutfi diserang kanan kiri sama Sama para habaib, gara-gara memberikan nasab nasab kepada kepada Gus Dur tapi kan masalahnya, ini verifikasinya kan susah ya kan? dan khususnya memang keluarga-keluarga habaib yang awal yang datang sebelum abad ke-19 seperti keluarga Bin Yahya, keluarga Basheiban, dan lain-lain itu zaman itu kan belum ada pencatatan yang meticulous sehingga banyak sekali dari mereka yang terus kehilangan nasab kehilangan nasab, tetapi kalau yang datang setelah Suezkanal misalnya, nah mereka itu nasabnya jelas tapi yang dulu-dulu mereka sudah memakai nama jawa, sudah menjadi kiai lokal dan lain-lain siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka bukan habaib siapa juga yang otoritas yang mengatakan mereka pasti habaib, kita nggak tahu karena memang buktinya tidak ada termasuk dengan wali Songo ini kan masalahnya adalah masalah bukti hal-hal yang paling uh, apa namanya, bukti-bukti uh, otentik, -bukti hard evidence mengenai nasab wali Songo yang sampai kepada ba'alawi itu yang ada hanya di abad ke-18, bukti-bukti sebelum abad ke-18 ada sampai sekarang, nasab mereka baru di abad ke-18, misalnya di dalam uh, apa namanya nasab silsilah, uh, silsilah cerbot, terus silsilah Palembang, terus batu bersurat di uh, Sulu, di filipin itu baru ada nasab-nasabnya uh, Wali Songo yang sampai kepada Alawi, kepada Balawi. Ba nah, tetapi itu juga tadi, kemudian kalau misalnya dulu di abad ke-18 karena memang menjadi habaib itu begitu prestisius, sehingga mungkin nasabnya Wali Songo itu ditampilkan betul bahwa mereka habaib. Tapi kemudian di awal abad ke-20 orang gak ada yang peduli siapa sih habaib gitu kan apa sih habaib akhirnya identitas nasab itu juga hilang, identitas kehabaibannya itu hilang. Orang pada saat berbicara tentang Wali Songo berbicara bukan tentang nasab, tapi tentang aduh keris lah, inilah itulah dan lain-lain. Nah, sekarang akhir-akhir ini di mana identitas kehabar kembali lagi menjadi sesuatu yang cukup prestigius ya kan? yang mana mungkin 20 tahun yang lalu nggak banyak orang yang tahu habaib tapi sekarang di mana mana habib ini, habib itu, habib ini, habib itu, dan lain-lain dan menjadi sebuah satu titel yang prestigius lagi maka klaim-klaim nasab kehabar itu muncul lagi juga gitu loh. jadi sebenarnya kalau kita melihat ini kita bisa menakar Pemahaman masyarakat tentang prestise, yeah. apa yang apa sih sebenarnya yang prestis Bahwa dulu mungkin tidak penting. Masa misalnya sekarang kayak keluarga Danuningrat. Kembali lagi ke keluarga Danuningrat. Dulu keluarga Danuningrat ini, mereka karena menjadi mantu, ini keluarga Basheiban menjadi mantu Sultan Hamengkubuwono dan menjadi bupati bergelar Danuningrat pertama dan seterusnya. Mereka itu dulu tidak mau menganggap dirinya Arab. Tidak mau menganggap dirinya habaib Enggak, kita kanjeng Kita raden Enggak, kita bukan Dan mereka tidak mau kumpul dengan habaib Tidak mau kenal dengan habaib, dan lain-lain Mereka mau tetap menganggap dirinya adalah ningrat jawa Akhir-akhir ini Di saat Identitas ningrat itu sudah semakin tidak penting lagi Tapi justru identitas kehabaiban itu penting Orang-orang dari keluarga dan ningrat ini sekarang kepayahan datang ke Pekalongan ke Habib Lutfi, Bip, tolong ini gimana kita nih? Kita kan habaib, masa gak ada yang ngakui kita? Katanya Habib Lutfi, salah lo sendiri. Lo dulu, waktu orang mau manggil lo habaib, lo gak mau. dibilangnya maunya jadi ningrat Jawa. Nah, sekarang giliran udah menjadi habaib itu yang prestigius, lo sekarang mau kembali lagi sama. Akhirnya saya lihat kalau kita jalan dari Temanggung ke Jogja, itu kan ada pelang, gitu. makam dan ningrat pertama itu. Kalau masuk madelang itu. Di situ terus di bawahnya ditulis dalam kurung Habib Alwi bin Ahmad Bashaibah dulu hanya cuman tulisan makam dan dunirat saja sekarang ditambahin Habib Alwi bin Ahmad Bashaibah jadi itu banyak yang terjadi orang-orang seperti itu gitu. karena mereka menganggap di satu masa identitas kehabhaiban itu gak penting tapi kok sekarang menjadi penting lagi sehingga mereka mau mereklamasi identitas itu. terus posisi institusi kayak kapita islam itu mana? jadi Arab itu al-alawiyah tidak bisa mengeluarkan nasab untuk keluarga Basyda. Tapi juga bukan berarti Arabital Alawiyah tidak mau tidak mengatakan bahwa keluarga Basyiban Magelang itu bukan sayid. Bukan saya Artinya di dalam buku-buku nasabnya eh uh, Alawiyah tidak ada rekornya. Arabital Alawiyah hanya bisa mengeluarkan rekor pada orang-orang yang memang namanya dan garis keturunannya ada di dalam buku mereka. Tapi mereka juga tidak bisa mengatakan, oh Anda bukan saya. Hanya karena rekornya tidak ada, cuman dia mereka hanya bisa mengatakan di dalam rekod kami tidak ada. Tapi walau alam kalau di rekod yang lain ada, terus kemudian kan muncul ada institusi yang baru lagi, namanya Naguibatil Asyraf Al Kubro. Itu mereka yang lebih open dan mereka lebih uh, masuk ke dalam uh, uh, uh, apa namanya kitab-kitab nasab yang lain. Nah mereka mau memberikan itu. Dan bulu saya Habib Lutfi pun mau memberikan itu, hanya yang tidak. Terbaru. Tidak ada masalah Tidak ada masalah, tapi kita juga bisa memahami kenapa Robito alawiyah agak susah Karena masalahnya mereka berpatokan pada buku Nasab yang ada Betul. Tapi ya Menarik buat saya Menarik buat saya dan, dan Saya melihatnya ya akhirnya Kesian, jadi teman-teman saya ini yang dari keluarga Bashaiban yang ada di Magelang ini mereka betul-betul mengalami identitas krisis yang luar biasa di satu sisi mereka ingin mereklaim uh, dan mereka di sisi lain banyak sekali para habaib yang tidak mau mengakui mereka jadi mereka jadi seperti lingkung gitu loh. untung ada beberapa habaib seperti Habib Hussein Anis di Solo dari Kudri yang mau ya, mengajak ya. mereka sama-sama kalau enggak ke ya. siang Keluarga Masyidani salah satu keluarga yang paling tua, keluarga Sayyid yang paling tua yang datang ke Indonesia ya. Suara diantaranya tercermin di makam, kalau kita kemana-mana kita akan lihat itu. Tapi juga pada saat yang sama pertanyaannya antara bagaimana kelokalan dan kearaban itu ya. Mungkin diantara makam-makam, sekarang makam itu makin, makin ini ya, makin sebagai enak. suatu heritage itu makin hilang sebenarnya. Setahu saya, yang senang berkunjung ke makam ini, gitu itu mungkin hanya makam Sunan Bayak yang, yang sangat jawa sekali. Masih, yang lain mungkin sudah cenderung ini. Yang komentar saya kedua, mungkin soal uh, penghabipan itu, itu memang benar luar biasa terjadi, tetapi ada satu momen saya kira kenapa penghabipan itu menjadi sangat efektif. Saya menduga itu ketika awal Orde Baru, di mana Orde Baru sangat anti Cina sebenarnya. Jadi ada uh, sebelumnya versi sejarah sangat kuat bahwa separuh Wali itu dari Cina sebenarnya Buku-buku yang sebelumnya paling tidak tidak menyebut dari Arab gitu ya tidak menyebut Habib gitu Tapi karena identifikasi Islam dan Cina itu berbahaya awal-awal baru itu tercermin dari pelarangan buku Selamat Nulyana Semua bukunya dilarang Mungkin sekarang pada saat kita berbicara tentang Indonesia tentang sejarah arkipel Indonesia kita jarang sekali melihat eh, bahwa pernah Suatu ketika, Istanbul itu menjadi kiblat kultural kaum Muslimin yang yang uh, kaya. Ya? ada kaum Muslimin ningrat dan papan atas itu, mereka berkiblat ke Istanbul bahwa pernah satu-satu masa uh, demikian. Itu, itu yang saya rasa kuburan uh, ini selalu memperlihatkan. Tapi ya pada akhirnya, betul, pada saat kita berbicara tentang genealogi dan nasab, dan bagaimana itu ditarik-menarik di masa kini, bagaimana uh, sebuah nasab dan identitas itu sangat penting sekali karena itu melihat apa membuka ruang bagi kita untuk memikirkan apa itu nobility? apa itu prestige? apa itu kemuliaan? apa itu syaraf? apa itu uh, apa namanya uh, uh, apa namanya uh, satu percayaan tentang tentang siapa sih yang aristokrat siapa waktu yang sudah disediakan memiliki akhir uh. Saya enggak bisa merangkum semuanya, saya cuma merangkum dari ini, ini, gajah di peluk mata nggak kelihatan. <tuk> <tuk>